tebak huruf vokal pecahkanlah semua gelembung dengan kata e bagus pintar pintar hebat pecahkanlah semua gelembung dengan kata i pintar luar biasa bagus semua gelembung dengan kata uh. bagus Hebat. bagus pintar Becah luar biasa semua gelembung dengan kata uh. bagus luar biasa luar biasa Pintar, cobalah Hebat. semua gelembung dengan kata "i". Semua gelembung dengan kata Hebat. Bagus. Oke Adik-adik yang manis, sebelum dilanjutkan klik lonceng like, subscribe. Kata. Yang manakah kata? Cumi. Hebat. Yang manakah kata? Leci. Bagus. Yang manakah kata gasi? Bagus Yang manakah kata tomat? Pintar Yang manakah kata ungu? Pintar Yang manakah kata meja? Luar biasa Yang manakah kata meja Luar biasa Yang manakah kata Dasi Bagus Yang manakah kata Buku Pintar Yang manakah kata Ungu Luar biasa Yang manakah kata Tomat Bagus Yang manakah kata Cumi Yang manakah kata sapi? Luar biasa Yang manakah kata topi? Bagus Yang manakah kata apel? Hebat Yang manakah kata dasi? Pintar Yang manakah kata nanas? Luar biasa. Yang manakah kata kiwi? Hebat. Yang manakah kata baju? Pintak Three, two, one. Bermain tebak bacaan. Yang manakah kata merah? Pintar. Yang manakah kata topi? Luar biasa. Yang manakah kata leci? Bagus Yang manakah kata putih? Hebat Yang manakah kata topi? Pintar Yang manakah kata kuda? Luar biasa Yang manakah kata putih? Bagus yang manakah kata merah Luar biasa Yang manakah kata bola Bagus Yang manakah kata baju Pintar Yang manakah kata topi Pintar Yang manakah kata ungu Luar biasa Yang manakah kata Merah Luar biasa Yang manakah kata Buku Hebat Yang manakah kata Sapi Hebat Yang manakah kata Leci Pintar Yang manakah kata Hebat Yang manakah kata Apa Bagus Yang manakah kata Tomat Hebat Yang manakah kata Leci Bagus Oke adik-adik semuanya Terima kasih sudah menyaksikan video Edukasi, belajar Membaca dan menebak Terima kasih